Ini mengandung zat besi ya, anu ibu-ibu yang di rumah. Buat ibu-ibu buat anak-anak kecil itu umur 8 bulan seperti ini cocok ini. Mengandung zat besi, kawat bendra dan lain-lain. Mantap.